Yang buat saya hancur di studi saya, uh, musik, hmm. makanya dari situ saya memutuskan, saya tidak mau pulang, saya cari hidup sendiri, saya biaya hidup saya dari awal lagi, saya cari uang sendiri, saya kerja ada kolektor. Saya dari 2010 sampai 2020 ini baru banyak yang dengar lagu-lagu saya, 10 tahun saya lewati proses. kembali lagi di PSBB, PSBB. prophetic sound buka-bukaan dan tentunya sekarang bareng si Toton Karibu lagi nih <laughs> oke okay, banget nah, tapi sebelumnya uh, selamat aja nih buat Toton nih karena YouTube nya sudah masuk 4, top 40 YouTube ya iya boh iya wah keren sekali ya. nah, selamat loh sudah masuk dalam top 40 YouTube bener ya di sini ya wah luar biasa nih gimana perasaannya gimana nih sudah masuk top 40 YouTube ini kalau masuk top 40 sih aku belum paham sekali sih maksudnya hmm. belum Lalu yang barusan ini sama Justin. itu bukan channel saya itu ya. di channelnya Tapi ada Toto ah Justin. Uh, dan itu juga maksudnya satu kebanggaan besar juga karena dari situ juga dari masyarakat Maluku khususnya uh, dari pemerintahnya juga memberikan apresiasi besar karena anak muda untuk sekarang di daerah Maluku khususnya yang Penyanyi rap lokal kayak kita kayak gini kan, hmm. uh, yang lagu-lagu terkenal yang kebanyakan viral itu biasa pakai bahasa dari Papua. Hmm. Nah itu kan sudah sering-sering kan. Ya. Uh, kalau masuk ke trending sampai di tingkat YouTube Asia ini, hmm. itu kan bukan Indonesia saja itu. Ya, ya. Nah, kita bersaing dengan orang di luar juga. Makanya kita ada di posisi trending uh, itu kebanggaan besar juga bagi masyarakat Maluku uh, untuk mendukung kita kayak gitu. Oke. Okay. Ngomongin Youtube, mulai kapan sih tarjun ke dunia Youtube? Uh, jadi aku tuh main Youtube itu kalau akun channel Youtube pribadiku tuh 2015 Tapi Aku sudah sempat upload video itu di hmm. tahun 2010-2011 Itu udah ada video klip aku, tapi belum tahu nih Cara uh, Youtube buat YouTube? Youtube? Nggak, buat akun Youtube aja aku nggak tahu. Oh ya? Nah, jadi aku <laughs> Malas kalau sudah selesai kan dulu tuh kan aku kerja sendiri mm -hmm. jadi video klip juga aku yang edit sendiri oh gitu? nah jadi aku multitasking habis, dong berarti ya, ya. Bisa maksudnya semuanya. kita belajar kan <laughs> jadi harus bisa jadi rekamnya selfie ini? <laughs> enggak rekamnya ada teman yang direct oh, videonya cuman wow, wow, wow. Nah, nanti pulang saya minta filenya saya edit sendiri kayak gitu hmm. nah <coughs> terus eh uh, gini sekarang ngomongin soal rohani ini, hmm. ya kan tadi ngomongin soal YouTube sudah rohani, nanti sudah sedikit muncul soal berdoa juga kan. Hmm. Nah sekarang ini ngomongin soal rohani, sepertinya pernah ngalami titik terendah huh. ketika di dalam kehidupannya Toton. Ngalami titik terendah ya, di mana itu ada masalah yang benar-benar membuat wah aku tetap maju. Masalah yang memang pernah saya tidak lupa sampai sekarang ini saya adalah tulang punggung keluarga uh, di sini. Orang tua saya itu ya kehidupannya juga pas-pasan. Hmm. Ya, saya sebagai anak laki sendiri dalam keluarga. satu satunya satu-satu nah, dari enam bersaudara perempuan semua. Oh. Saya sendiri. Jadi nomor satu. Aku nomor dua. Nomor dua. Uh, Tapi satu-satunya laki-laki. Uh, kakak yang tua saya pendeta perempuan. Hmm. Uh, yang kedua saya. Dan saya cuman orang tua saya dulu maksa saya untuk harus kuliah yang benar sekolah yang benar. Okay. Ya dari situ. Yang buat saya hancur di studi saya, uh, musik hmm. nah, musik ini sampai.. Membuat hancur uh, malah musik? Iya musik, musik yang buat saya hancur dulu Karena memang saking saya terlalu gila-gila sama rap Saya dari Jogja, Surabaya itu pakai motor hmm. Untuk datang rekaman saja di Surabaya Ya dari situ saya sudah habiskan Uang-uang kampus yang buat registrasi nah, itu nah, Saya pakai pribadi Gak pergi ke kampus Tapi saya ke mm Kedengan -hmm. orang tua Saya beritahu bahwa <tuh> Saya sudah Bayar kampus Kayak gitu Padahal nggak Itu saya pakai untuk mm -hmm. uh, Beli Beat dari orang Kayak gitu kan Musiknya mm -hmm. uh, Saya rekaman juga harus bayar nggak punya alat Kayak gitu mm -hmm. Ya dari situ saya sudah Banyak merugikan orang tua. Uh, orang tua juga Saya Kalau berhenti dari musik Maka saya kalah Kayak gitu Ya sudah Apapun yang terjadi Saya sempat Berhenti dari musik karena waktu itu uh, masalah kuliah saya memang sudah tidak bisa dilanjutkan uh -huh. uh, Saya juga sudah tidak dipercaya kalau oleh orang tua untuk disuruh balik ke kampung lah waktu itu Cuman saya berpikir kalau saya mengikuti kehendak orang tua ini saya pulang dengan malu yang sangat besar okay. uh, Malu terhadap diri saya sendiri, malu terhadap teman-teman, uh -huh. orang tua saya yang justru menanggung Malu semuanya kan, makanya dari situ saya memutuskan, saya tidak mau pulang, saya cari hidup sendiri, saya biaya hidup saya dari awal lagi, saya cari uang sendiri, saya kerja ada kolektor, oh gitu. nah, saya kolektor di Jogja, uh, saya dari situ cari uang buat biaya kuliah saya yang baru lagi, saya pindah kampus lagi, saya kuliah dari situ, saya tidak main-main lagi dengan studi waktu itu. Saya ingin buktikan. Untuk musik sudah di. di musik, kan? musik saya, saya tinggalkan untuk hmm. sementara waktu. Bukan berarti saya buang. Okay, okay. Saya ditinggalkan karena memang uh, menembus saya rasa ya, menembus rasa ya. bersalah saya kepada orang tua. Dan puji tuhan waktu itu saya tidak dikasih uang kos, uang makan, uang sekolah pun saya harus berusaha sendiri. Dan saya memilih kerja untuk jadi dep kolektor karena ya tidak ada kerjaan yang bisa memang saya kerjakan waktu itu. Ya sudah saya memilih untuk kerjaan itu dan ya di sela-sela itu Tuhan tidak pernah menutup mata namanya kita sebagai manusia yang percaya kepada ya kita punya Tuhan otomatis jalan terbuka itu ada di mana? Seberapa penting campur tangan Tuhan dalam hidupnya Toton ini? Terlalu banyak kalau menurut saya seratus beliau eh beliau lagi sorry Tuhan Yesus itu sangat baik. Eh, saya pernah jatuh tuh dari situ yang tadi saya bilang masalah kuliah. Nah, dari situ saya dibuka jalan, saya ditemukan oleh orang-orang yang memang betul-betul support saya. Uh, walaupun mereka tidak ada dengan di keluarga yang begitu punya kelebihan. Tapi mereka support saya itu dengan semangat, dengan... Menemukan uh, keluarga uh, baru ya, ya berarti ya. Uh, teman jangan... Tahunya jangan pernah bersedih karena yakin saja kalau memang apa yang kita yakin bahwa kita mampu untuk jalani semua ini ya boleh kayak gitu. Makanya dari situ saya memutuskan diri untuk tidak usah pulang ke kampung dan usaha saya sendiri. usaha sendiri. Dan puji Tuhan sampai sekarang lewat dari sini saya bisa buktikan ke keluarga bahwa saya selesai studi saya, saya wisuda. Okay. Saya oh. wisuda, puji Tuhan. saya wisuda pun orang tua saya belum masih belum percaya karena mereka wow. berpikir saya ini nanti beli ijazah kayak gitu kan ya, kan ya, banyak ya. ya kayak gitu saya bilang tidak uh, <klihat> saya pingin untuk orang tua saya hadir uh, waktu itu untuk saya bertepatan wisuda itu barengan sama saya punya ulang tahun itu mujizat yang terjadi dari Tuhan wow, wow, itu wow. sangat luar Padahal biasa saya mau tanya nih mujizat apa yang pernah dialami jadi yeah. ini Iya. Yeah. jadi saya wisuda tuh 30 September uh, sesuai ulang, ulang tahun. tahun saya Wah, wah, wah. Nah, dari situ saya rasa bahwa Oh saya tidak dilepaskan oleh Tuhan saya masih diberikan kesempatan untuk lebih baik Kayak wow. gitu. pengalaman yang luar biasa oleh seorang toton ini ya bahwa uh, saat ada masalah dia nggak menyerah malah yeah. menunjukkan kepada orang tua aku terus berusaha dan menunjukkan ini hasilnya dan satu hal yang bisa saya dapatkan di sini adalah dia percaya penyertaan Tuhan selalu ada bahwa bisa sampai di titik ini juga karena Tuhan oh, luar itu. biasa Amin Wow, wow, wow, selama ini uh, pernah nggak waktu masa kecil itu pelayanan di gereja biasanya kan kalau di Maluku sana orang rajin ke gereja gereja gitu ya. kan? Ya. Aku senang aku orang tua aku tuh uh, kayak di sana itu kan kayak pengasuh pengasuh itu kayak ibadah uh, hari Minggu, minggu ibadah ya? nah, guru, hari, guru guru iya, guru guru ngajah, kayak buat anak-anak sekolah, gitu ya, sekolah, -sekolah, ya? ya, gitu. sekolah Minggu nah, jadi memang sudah diajarkan untuk uh, untuk harus di jalan yang orang tua, ajarkan untuk mendekatkan diri dengan Tuhan itu saya sudah dari jadi kecil jadi sampai saat ini ajaran dari kecil itu melekat sampai sekarang iya ya. saya jadi tetap ingat Tuhan ya sampai sekarang saya mungkin manusia yang orang cuma lihat dari luar hmm. uh, karena mungkin tampang kita agak sedikit ya sangar lah kayak gitu tapi tapi rap rata-rata eh, seperti iya, itu. iya memang rapnya orang luar <laughs> iya, kalau kayak gitu selalu gayanya seperti itu gitu ya Ya cuma tampang boleh sangat, tapi hati, hati dia, hatinya hati tetap ya. punya Tuhan. Gitu. Ya ada kasih Tuhan. Saya juga Siap. merasakan ketika anda bersaksi tentang keluarganya tadi, saya merasakan ini ceritakan sepenuh hati iya. bahwa murni karena pertolongan Tuhan. Kalau nggak mukjizat Tuhan, bagaimana bisa wisuda iya. dan, dan tepat di ulang, di ulang tahun. tahun? Itu saya tidak percaya juga sih. Dan lebih sedih lagi orang tua saya mau berangkat datang. Mm -hmm. uh, Mau kasih surprise kayak gitu kan hmm. Ibu saya khususnya uh, Jadi Di telepon pertama Besok mama gak jadi Ikut acara wisudamu kayaknya ya Saya Ya saya juga tahu bahwa latar belakang ekonomi kita juga kan Ya tiket hmm. Untuk pulang pergi juga mahal kan hmm. Saya kerjakan kerjaka juga kan Biaya uang kampus saya Bukan ada kalau ada lebih Saya bisa kirim ke mereka Tapi ini memang pas-pasan buat Saya juga hidup Bayar kosan ya, dan betul. makan, dan lain-lain. Jadi, akhirnya? tapi orang tua memang gak bisa datang. Waktu itu saya menangis pas di acara saya. Ya, ada sempat orang-orang yang baik hati yang mau pingin buat. orang bisa uh, Gak, gak buat acara hibur, kayak makan-makan kayak gitu, makan. syukuran. Mm -hmm. Ya, dari situ saya menangis. Di situ saya mau saya rasa sedih. Uh, saya pingin buat orang tua saya itu hadir. Uh, di acara saya, tapi ya karena tuntutan dan karena keadaan ekonomi, keadaan ekonomi juga, juga kan makanya ya. saya terpaksa ya harus kuat lah, apa-apa yang penting ibu dan ayah saya di kampung senang, kalau melihat saya sudah kayak Puji begitu Tuhan, wow luar biasa luar biasa kisahnya ini uh, dan sekarang ini ada satu hal nih ya, karena saya sudah dapatkan sesuatu yang istimewa. Beneran? Saya saya pribadi hmm. diberkati dengan kesaksiannya ini, yeah. bahwa dalam hidup ini selalu berusaha dan tetap mengutamakan Tuhan <tuh> ya. uh, Kan Toton ini biasanya sekarang ini kan lagu-lagu rap banyak sekuler ya. Iya. Yeah. Nah sekarang ini kenapa ketika ditawarkan oleh uh, PS ini yeah. lagu rohani, kok mau? Uh, Apa yang mendorong seorang Toton ini mau kolaps dengan kita dengan lagu rohani? Uh, saya pingin dari dulu. Saya rajin berdoa uh, Dan saya rasa Banyak yang komentar Kalian itu dikasih talenta dari Tuhan Kok gak ada lagu untuk memuji Tuhan kembali Saya Sempat berpikir harus memang Buat dan saya mau buat lagu rohani yang memang Benar-benar itu curhatan hati saya yang Menurut saya Tepat untuk saya keluarkan Karena lagu rohani bukan asal lagu kayak gitu saya nggak mau kayak gitu jadi kemarin pas ditawar dari profitikson uh, saya jujur karena saya senang saya minta lagunya juga kan waktu itu ya. saya minta dari Pacai Lagari uh, buat kirim lagunya saya itu kan dikasih dua lagu mm -hmm. nah saya pilih yang satu karena itu perlindungan karena Tuhan adalah perlindungan kita uh, makanya temanya juga ya saya tertarik dan saya, saya merasa merasa juga. juga bahwa ya betul kata tanpa kasih tuan saya tidak ada sampai di titik kayak gini. Kayak ah, gitu aja biasa. sih. terus harapannya Toton dengan single rohan ini apa ini? Ya semoga ini juga bisa menjadi motivasi buat teman-teman musisi Indonesia Timur khususnya. Mm -hmm. Karena musisi Indonesia Timur ini rapper khususnya itu mereka hampir kita semua jarang buat lagu rohani. Hmm. Padahal Malukuan terkenal City of Music ya. Iya <tuh> City of Music uh, dengan lebih musiknya ini uh, sekuler sekuler kayaknya. Jadi hmm. Hmm. memang bukan berarti kita tidak mau buat lagu rohani. Mungkin dari teman-teman di sana juga kan berpikir apa yang seperti okay. saya. Rasa berarti ini... sekarang ini totong melalui single rohani ini berusaha memotivasi orang-orang Timur. Kita juga bikin lagu rohani. Ya lagi. amin lah puji Tuhan. Mesti harus wow. kayak begitu. Oke okay, luar <tuh> biasa nih ya. Jadi keren banget nih Dan sekarang nih Mau tanya nih Kan sebagai seorang youtuber hmm. Nah Sebagai suatu platform channel youtube rohani ini Nah apakah perlu mengusahakan untuk subscriber yang banyak nih? Menurut Tonton perlu nggak? Kalau dan menurut perlu? saya hmm. Perlu dan tidak perlu itu Tergantung Lagu yang kita buat Dari hati Okay. Dia akan datangkan orang tanpa harus kita paksakan, kayak untuk dicari subscriber dan lain-lain. Di mana lagu itu bagus, kita tidak pernah apalagi untuk lagu rohani kayak gini. Channel rohani uh, saya rasa untuk datangkan para subscriber itu, kalau bisa yang datang itu semua tuh otomatis pribadi ya. Pribadi yang, yang memang di, diberkati yang, yang datang, biar maksudnya. Orang-orang yang dengar lagu ini kan, bukan saja karena lagu rohani ini kan paling diputar saat-saat hari Minggu, kayak kayak gitu kan. Mm -hmm. Atau ada masalah terus orang berputar, kayak contoh saya juga kayak gitu, dengar lagu rohani itu pasti saat mau tidur terus ada masalah, kayak gitu baru saya putar lagu rohani kayak gitu. Tapi ya dari situ saya rasakan bahwa ya namanya musik semua, kita bisa dinikmati kapan saja, bukan hanya sekuler, tapi rohani juga tuh. Bolehlah kita Dengar di saat dimana saja kita biasa. berada Kayak Jadi gitu. tetap dukung lagu rohani <tuh> ya Nah sekarang nih yang terakhir nih Saran dan tipsnya untuk berkarya dalam industri musik ini apa? Kan persaingannya ketat nih Saran dan tips buat pemirsa yang saat oh. ini mungkin Dia sudah membuat youtube dan lain sebagainya Saran dan tipsnya toton di dunia musik ini apa? nih Kalau saran saya jangan pernah Menyerah pertama semangat itu tetap Motivasi untuk ke jangan pernah putus asa saja sih. Kalau menurut saya, karena saya juga berasa dikucilkan waktu itu, wah, itu dibilang lagu kamu tuh jelek, teman sendiri loh, dekat-dekat yang ngomong. Tapi ya, itu motivasi sebenarnya dari mereka, cuman penyampaian yang di kata-kata yang keluar memang kedengarannya agak sakit, <tuk> ya, kayak gitu. Jadi, buat teman-teman yang masih mau pingin berkarya, ya, kita tidak. Tidak bisa satu kali subur. Dia memang proses yang waktu lama. Saya dari 2010 sampai 2020 ini baru banyak yang dengar lagu-lagu saya. 10 tahun saya lewati proses. Wow, Tidak wow. gampang. Nah, uh, Profeti Son ini punya lagu baru nih, judulnya Sumber Pengharapan, dan tentunya featuring dengan saya sendiri. Ya, <laughs> dan juga dua orang, dua orang yang lagi yang luar biasa. Iya. Asli Ambon. Iya, asli Ambon. Asli Ambon. Ya. Makanya kemarin Pentuli. ditulis trio Ambon, Ya, ada Kak Rocky Pendoni <laughs> dan juga Kristin. Ya, oh, siap. itu asli Ambon. Tapi yang satu ini Ambonnya gak tau Putih sendiri soalnya <laughs> <laughs> Penasaran sama orang ini kan? Iya, kita lagu... juga pengen tahu siapa ini ya nah, Lagu ini lagu sumber pengharapan Yang dikatakan sesuai dengan Kisah yang dialami oleh Toton ah. sendiri dalam hidupnya Siap, keren ya? sekali Dan pengen tau rapnya gimana Ih keren ini lagu ini ya Jadi tetap di channelnya prophetic sound oh, itu nanti mandi. mau tayangnya hmm. tuh kapan kira-kira? Wah ini tayangnya nanti Terserah dong sama grupnya Toton nih <laughs> Pastinya Sun ya sesegera mungkin akan segera tanya oh, ya, Oke okay. Dan langsung aja kita mau sapa nih Ada Penyanyi Trio Ambon Yang harus kita panggil nih selain Toton Garibo Ada Rocky Venturi Dan juga Christie Langsung aja Halo bro halo Keren. Sini sini, keren sini sini sini sini, sini. adon Aduh. Wow. Aduh oke nih ini adalah ambon dari mana nih ambon Hah? ambon dari mana saya bukan ambon <laughs> <laughs> nah sudah hadir nih trio ambonnya yang pertama ada Toton Garibo ada Kak Rocky Penturi dan juga Cek Crisdi ini dari tiga trio ambon nih ya paling berbeda nih kulitnya ya oke okay. Kalau kalau gini ngomongnya gini Ambon manis. Caca, manta. mantap. Mantap. Ini ngomong-ngomong memang bener benar asli dari Ambon ya? Bener dong. Iya. Keturunan. Keturunan Ambon ya? Mudah-mudahan Ambon. Ini. Hah? Mudah-mudahan Ambon. <laughs> kalau ini tulah oh gitu, iya, ya. Jadi itu tual ya, Maluku. Kalau Karo ini eh uh, Ambon sih. Ambon sih. <laughs> Ambon tapi suenang Surabaya? Iya <tuh> udah lama di Surabaya lah Sudah kira-kira puluhan tahun lah Surabaya puluhan, puluhan tahun? Belum ratusan tahun ya? Belum <tuh> Macam berbakar aja <tuh> <tuh> Kalau Cekrisin sendiri ini Asli Ambon atau keturunan? Keturunan dong Lahirnya di? Lahirnya di Surabaya Jadi uh, mama Ambon, papa Jawa Oh jadi uh. memang Ambon ya? Ambon padatnya. batu gantung oh, Am no. Apa itu batu gantung? Ya pokoknya percaya aja lah Batu oh. digantung gitu loh Art Artinya batu gantung itu? Batu gantung uh, tempat dekat pohon beringin, nah itu sudah cari Nama tempat, nama tempat Saya nama-nama bodoh Nggak <laughs> ngerti gini Nggak, Nggak harus kampun kamu Oh gitu, gitu. ya Oke okay, oke okay, oke okay. Oke okay, dan mau sedikit tanya nih ya uh, Sedikit ngulas nih Lagu yang akan muncul di Prophet Xion ini kan judulnya Uh, sumber pengharapan nih, bagaimana ini kesan penyanyi penyanyi ini saya pengen tahu penyanyi-penyanyinya kesannya sampai saya ngomongnya pleset-pleset penani-penani dia. Yeah. Ya. saking <laughs> saya ketemu orang Ambon jadi ngomongnya cepat-cepat. <laughs> <laughs> saya satu-dua-tiga. Iya, <laughs> oh, iya bener loh, kenapa kalau orang Ambon itu kalau lomba lari selalu menang? Tahu tidak? Karena hitungannya bukan satu-dua-tiga tapi satu-dua-tiga lari. <laughs> <laughs> nah, gimana nih, mau nih. Uh, menurut anda lagunya ini gimana nih? Lagunya ya keren mantap dia punya ceritanya juga karena disitu kan kita sebagai manusia yang punya harapan besar dari Tuhan ya kita di lagu ini kan kita mengucap syukur kembali berterima kasih kepada Tuhan karena. Selalu melindungi kita, kayak gitu. Ini kayaknya masih tegang ya, ngomongnya begini ya. gini gini, sambil ngerap dong. Ngomong. Oh, wow, <laughs> Tuhan melindungi kita. <laughs> Oke, kalau Kak Rocky sendiri kemana Saya dipaksa <laughs> <laughs> ya. Ini seorang... Karaoke Pentol ini di belantika musik udah sangat terkenal nih. Udah, ya. Udah, udah, udah. ya sangat terkenal. Jadi seorang songwriter, penyanyi kawakan, salah satu guru-guru kita juga nih, luar biasa ini Tepuk tangannya mana dong? Tepuk tangannya. Pak Ciroki. Oke, Ciroki gimana ini ceritanya nih kak? Ya lagunya sih ya setelah didengar lagunya ya ya cerita tentang Tuhan Yesus itu pasti selalu yang menyenangkan nih. Wow. Tuhan Tuhan Yesus itu menyenangkan karena Kalau kita lihat latar belakang hidup kita nih ya kita sampai sekarang ini ya karena Tuhan Jadi akhirnya uh, Apa ya, kalau ketemu Tuhan itu jadi kayak ada pengharapan baru gitu ada Ada sukacita yang baru, terus ada kehidupan yang baru yang Yang Lihatnya itu berbeda dengan cara orang lain berlihat lah Jadi aku pikir lagu ini uh, Akan banyak berbicara akan memberkati banyak orang sih, mauritahku Amin, amin Jadi, ya jangan lupa dengar. Oke okay. <laughs> promo Rasanya kolaborasi <tuh> dengan Toton gimana, Kak Rocky? Kan uh, baru kali ini nih, yeah. gabung collab rap ini Iya yeah. Sebenarnya, sebenarnya uh, Kalau orang Ambon nih, kalau orang Ambon tuh Darahnya itu darah R&D memang Darah-darah <tuh> Apa ya, kayak yang black nge -black sedikit Kita sedikit merasa kita Orang, inilah Orang negro Wait wait, RnB Garangnya RnB Sekarang kita tes bisa RnB oh, nih okay. eh, boleh, boleh Orang pun beranggapan begitu oh, gitu. Jadi okay. tidak semua nggak semua Cuman memang kita dari dulu tuh senang sekali Nyanyi lagu-lagu ini seperti itu yeah. ya Jadi uh... Ini merasa kayak jadi junior begini <laughs> Kembali Kembali apa ya <laughs> Kembali merasakan api-api yang dulu-dulu lah Sedikit-sedikit lah mantap, Gitu mantap, jadi mantap, mantap. Apa namanya Pengalaman yang kayak diulang ah, okay. Pengalaman yang diulang Jadi ya, menyenangkan keren, Menarik Keren keren keren Sangat mengulang Exciting. masa muda ketemu Totong <laughs> nih, wah. Sekarang Ambon Kawi, lah. Kabisat apa kalian dua nih? Masa nggak ada orang Ambon kayak aku sih? Oh <laughs> banyak. Banyak tak? Ya. Oh. Gimana tuh nih? Rasanya kolaborasi ya, sombong nih. <laughs> rasanya kolaborasi. Hmm. Centil sekali hmm. nih Harus dicentil-centilin, kan kita kawin. Aku cuma sebagai pelengkap aja, jadi kalau e, kopi susu nggak ada susunya kan nggak jadi kopi susu hei, hei, Iya, iya, iya ay, ay, ay, ay. Son, Menurut aku sih sumber pengharapan nih harus wajib nonton lah ya Dan wajib di-share ke semua orang-orang se-Indonesia bahkan di luar Indonesia Khususnya nih kalau kita udah ngangkat mm, Pung Toton di sini ya, kita pengennya memberkati orang Indonesia yang bagian timur juga lah, gitu. Kita kan di barat, tapi orang orang Ambon KW yang ada di barat gitu. Jadi pengennya ya memberkati yang di timur juga. Yang original sana Ngomongnya mantap semuanya ya. Ini original KW memberkati yang original disana, maksudnya makin bodoh. Harusnya kita balik tanya, ini yang nulis lagu gimana? Nah, Ayo. Ini penciptanya nih. Nih pencipta apa? lagunya nih. Nah, kita, kita harus nanya, cuman kalau kita tanya ada yang ada roh-roh kesombongan gitu nanti kelihatan <laughs> di sini Harusnya sekarang aku aja ya. Oh, iya, iya, nah, iya. Gimana gimana? Kenapa bisa tercipta lagu ini? Ya, kembali lagi ceritanya kayak Toton ini. Jadi sebentar-sebentar untuk untuk uh, kebalik ini kayaknya ya. <laughs> rasanya podcastnya bukan saya mimpin <laughs> biar benar yang mimpin ya. <laughs> lali dilali Usah <laughs> nih sebelum sebelum uh, dia uh, band ngomong lagu sumber pengharapan ini yang ciptain BN yeah. jadi dia yang harusnya ngomong banyak <laughs> gitu kita nih cuman ya apa orang lapangan nih ya? yeah. orang lapangan jadi eksekusi ya yeah. gitu. gimana Pak uh, pencipta lagu uangnya piro iya <laughs> <laughs> yeah. Uh, itu sebenarnya sesi ini tidak perlu untuk dibahas ya perlu <laughs> karena juga. karena uh, pencipta tuh biasanya ditulisnya di ujung aja nama aja ya tapi kembali lagi lagu ini tercipta seperti yang Toton rasakan bahwa Tuhan itu sumber pengharapan kita dalam keadaan apapun contohnya dalam hal-hal seperti ini ya uh, kondisi pandemi boleh terjadi tapi jangan lupakan setiap masalah itu satu-satunya masih memiliki harapan yaitu adalah berharap pada Tuhan Amin Pendeta <tuk> mantap <tuk> mantap nah, oke okay. dan semoga aja bisa memberkati ambon-ambon uh, ori yang ada di luar ya <tuk> yang ini yang kawi di barat <tuk> <ini> semua <tuk> oke okay, untuk itu jangan lupa ya untuk dengarkan lagu sumber pengharapan Yes Featuring. Tonton kakak Ganyo. Igo Penturi, kaka Rocky Penturi, kakak Igo, ini <tuk> ingat, <tuk> Igo saudara, Igo, itu Igo kaka <tuk> saudara, kakak Rocky Penturi dan juga CJ Kristin. <tuk> Oke, okay, jangan lupa ya semuanya dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. <tuk> Oke, okay, see you semuanya, God bless you.